Tidurin dia Tidurin Oke Wajah Wajah Wajah aja Dik Dik Dik Dik Dik Dik Dik kuat muda itu asal jatuh pecah kak di ya Ja, kita tinggalin ya jangan ah, Kita Same, ya Kita ya. Udah Kita pulang, ayo kita... Putar mobil, putar mobil Tapi kita ngepeginya sebentar ya ada ada bukan pesan terakhir ya? pesan terakhir kita dari tadi nahan ketawa di sini mana lepas ya hahaha oh, ibu pejabat how dating hahaha oh, ya. mutah mutah ini ini, maka, ya, Bila, gitu. Eh kita intai dia dari jauh Kalau di oh, si. okay, di maaf ya ini <tuk> idenya istri abang sendiri ya. Nah, sekarang Bang Adika bikin dibikin nangis. Oke. Okay. Kak ya, kita jangan lupa, Kak Sinta harus Apa dia? Ah, dia. Apa ke? Yes, tapi kamera kita stay situ Kamera setelah di pagi Oh, berhenti kamera taruh di situ yuk ya, Kamera sampai pagi Karena hilang loh Padahal kita tutup nanti tutup Oh, kamera ato, siap pagi gitu, ya? Ah Aman, oh, biar, ya, biar matahari nanti peserang nampak Kak ya, gimana? Iya, ikhlas Ikhlas Kalau mertuanya marah nanti gimana, Kak apa mama? Iya. Ini kamera disimpan dulu Oke, kita nyimpan kamera dulu ya. Oop, Oop, ini payungnya kencengin angin nih, ya. waduh. Kita sekarang coba nyimpan kameranya ya, teman-teman. Siap. Ini simpan kamera kian lagi. Jangan kini kita matiin aja banget apa-apa Sip. Siap Terlalu itu gak? guys, kita sekarang pulang ya teman-temannya ya Jadi kita pulang dulu besok Jadi, pagi, jam, <laughs> besok pagi ah, bener -bener. Oke, ah, ntar kan pasti kalian Habis ini kan pulang kan, kasihan capek Jadi besok pagi aku bakal sendiri Jemput dia ke situ, kita lihat apakah dia udah bangun apa belum ya Oke okay, guys, tunggu keseruannya besok pagi Gimana reaksi dia? apa dia marah? Atau gimana? Komen dulu, di Komen dulu di bawah guys, oke? Okay? Oke, okay, thank you Oji ini e, spontan sepenuh tadi lah ini aku koknya kalau ketahuan. Ya gitu. enggak eh, bisa enggak ini Dkk? Enggak. <tuk> enggak akan ketinsertCellakan iya, aku. aku. Oh, tetap kok. Oh. Tetap banget. Nah, Amanikan sama, marni sama ini tak pernah marah kah? Amanikan sama ini tak pernah marah. Nah, jadi kalau yang ngangkatnya. Nah, nah, kan eh, hmm. Tapi hiburan itu enggak jadi. Tapi kan kayak ngasih itu, yang ngasih itu, yang ngasih obat tidur. Iya, ide Sinta, ide Sinta Tapi kan kali yang ngangkatnya. Ah, Nggak bisa kah? Oke kita buka pagar dulu pokoknya. Ini ide kak Sinta ya. Pokoknya. Ide kasih cinta. Rokoknya aku, pokoknya. Suami aku mana? Suami aku mana? Istri. 北海鮮の前板に её殴らないように割らなくても美味しいって思いました。